Hai, hai, jumpa lagi bersama saya di AgriPolis Channel yang membahas seputar perikanan, peternakan, dan pertanian. Kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses saya membuat atau membangun tempat budidaya ikan milik saya. Lokasi budidaya ikan ini saya bangun di tanah milik pemerintah provinsi yang saat ini belum dipergunakan. Sebelumnya lokasi ini merupakan semak belukar, namun di lokasi ini memiliki aliran air yang merupakan irigasi buatan yang sudah dipenuhi oleh tumbuhan liar sehingga tidak nampak lagi aliran airnya. pada bulan Juli 2020 saya mulai membersihkan lokasi ini dengan memanfaatkan sedikit waktu luang di tengah-tengah kesibukan bekerja sedikit demi sedikit lokasi ini mulai bersih 80% pengerjaan lokasi budidaya ikan ini saya kerjakan sendiri dari mulai membersihkan semak belukar sampai membangun kolam terpal dan gubuk serta waring apung pada saat itu, saya ingin sekali membudidaya ikan, namun memiliki keterbatasan modal sehingga semua saya kerjakan sendiri untuk menghemat pengeluaran Setelah lokasi bersih dari semak belukar, saya mulai membeli bambu untuk membuat pagar dan rangka atas kolam terpal serta kerangka keramba jaring apung untuk kerangka keramba jaring apung saya menggunakan bambu yang cukup besar untuk budidaya ikan lele memanfaatkan siring yang tidak terpakai yang tadinya kotor sudah dibersihkan sehingga seperti itu kawan-kawan sebelumnya siring ini dipenuhi dengan rumput air tanaman air hingga tertutup seperti itu sebelumnya, namun sudah dibersihkan aliran lancar bisa dipasang kerambah apung untuk pembesaran ikan lele. Nah ini untuk kolam terpalnya, karena kolam terpal 4 unit 3 kali 4 4 unit di sini bambu untuk Buatan atapnya, tapi kasih paranet. Nantinya dikasih paranet, <tuh> intinya dikasih paranet. Nah, itu rekan-rekan. Nah, ini siring ke sungai buatan yang tadinya tidak terpakai, kita manfaatkan. Hari tadinya jelek, kita perbaiki sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. proses penyedotan lumpur pola. oke rekan-rekan ini lokasi yang telah satu tahun saya bangun jadi start di bulan Juli 2020 saat ini bulan Juli 2021 jadi genap setahun saya membangun lokasi ini nah, saat ini sudah kita pergunakan untuk membedih ikan tele, ikan nila dan ikan gabus rekan-rekan sekalian oke rekan-rekan sekalian Bila mana kita memiliki keinginan yang besar untuk melakukan sesuatu hal Maka dimulailah dekat-dekat Jangan menunggu dengan alasan Tidak ada modal dan segaik-gaik macam dekat -dekat. Tapi bila mana memiliki keinginan yang besar Itu harus kita laksanakan kata dekat sekalian Kalau saya ingat dari kata-kata uh, bijak pengusaha sukses yaitu Bapak Bob Sadino itu dia mengatakan bahwa usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang dimulai rekan-rekan sekalian. Apapun hasilnya kita upayakan semaksimal mungkin rekan-rekan. Oke itu aja mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan rekan-rekan. Semoga video ini menjadi motivasi dan pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Salam Agri